Halo adik-adik, selamat pagi, salam sehat Jumpa lagi sama kakak di Selamat Pagi Teruna Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya Pagi ini kakak mau temenin adik-adik untuk bersatu dulu bersama Dan membaca firman Tuhan Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari satu Tesalonika 2, ayat 7 dan 8 Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena engkau telah memohonkan kami di pagi indah ini. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Satu Tesalonika 2, ayat 7 dan 8, yang berbunyi demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah dalam kasih sayang yang besar akan kamu, Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah keramahan. Ramah itu berarti perkataan dan perilakunya menyenangkan. Iya, itu benar. Ibu adalah contoh pribadi yang ramah. Eh, nanti dulu. Sepertinya pernyataan itu nggak tepat. Kenapa? Karena ibu itu adalah sosok yang pemarah. Banyak aturan, cerewet, dan tidak di, dan tidak boleh dilawan. Orang yang seperti itu jauh dari keramahan, bro. Menurut Sobat Runa, benar atau tidak pandangan seperti itu? Tentu tidak benar. Ketika Rasul Paulus membahas tentang keramahan, maka itu bukan sekedar mulut manis yang menyenangkan hati, Lainkan tindakan sejati seperti seorang ibu Ibu tidak hanya mengasuh dan merawat anaknya Ibu juga sosok yang rela membagi hidupnya dengan anaknya Apakah kita akan menyadari bahwa hampir seluruh waktu kita di setiap harinya Ibu memakainya untuk merawat, menjaga, mendidik dan mendampingi kita Ibu, ibu menghibur dan memeluk dengan hangat untuk menenangkan anak Ibu selalu berusaha hadir dan memberi diri untuk memastikan aneka dalam keadaan yang baik. Paulus menyadari keramahan seperti ibu inilah yang dibutuhkan jemaat di Tesalonika, supaya kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan tetap beriman. Paulus memakai keramahan yang demikian dalam tindakan pengasuhannya terhadap jemaat di Tesalonika. Jemaat ini kemudian mengerti dan mem Membagikan keramahan yang sama Sehingga semakin banyak orang Yang merasakan kasih Tuhan dan dikuatkan Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bersikap ramah kepada orang lain? Atau sudahkah kita keramahan? Kita menguatkan sesama Mari kita mulai dari dalam rumah Misalnya, bersikap ramah kepada ibu kita Nah, renungan pada pagi hari ini telah selesai Sebelum kita menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan dari sedikit dari firman-Mu. Sekarang kami akan menjalani aktivitas kami, berkati kami dari pagi hingga malam nanti ya Bapak. Dan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus ya, memberkati.